Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini mau pencarian bonsai kelampis, pencarian sangat biasa langkanya Lokasinya ada di wilayah Madiun, jangan lama-lama saksikan bonsai kelampis Sak urung e ojo lali dulur dulur tombol subscribe pachek like karo lonceng inting-inting Alex Sunyoto Channel matur suwon Ini kirimnya, ini kirimnya, ini kirimnya, <gua jenana>, ini kirimnya, ini kirimnya, ini kirimnya, ini ini kirimnya, ini ini Mau apa, apa Guys, kembali lagi ke TV Kopla kali ini kita adventure mencari bahan bonsai lampis untuk mencari sesuatu yang indah tuh butuh pengorbanan yang ya, terpaksa lah Nah ini beliau yang pesan Bapak kira-kira cukup tuh berapa persen pesan sama <laughs> bisa hidup pokoknya Pakar dongkel guys. Dongkel gonceng. Tunggu.